channel, Hari kita bakal ngajutin dari remenan from dia. Sus, lumayan. kemana aku juga nggak tahu, ah, save point aja, last poin aja langsung ya. Kayaknya kalau nggak ngelag, aku juga nggak tahu kenapa ini. Tuh band lagi ngelag banget. Semoga nggak ngelag, ngelag ya. Terus itu si Vindi lagi di warnet, jadi kalo bisa denger bocil yang lagi toxic. <tosik> Dan semua orang bisa kan, kalau lu udah nggak usah anjing salahin aja bocilnya menggandeng semua. <tosik> toxic to the moon fuck bitch lu juga <laughs> lu yakin ya. lagi ini lu e mic ya, bakal gua bales anjing toksiknya cuma ini lu pakai mic mana warnet bagus soalnya orang ya mereka mainnya kayak gitu anjir game-game lain bukan game horor ada yang mau jadi fuckboy itu dengar enggak ada ngelek -like. oi anjir ngelek -like, ngelek -like, ng -like. kok ada ada musuh gua ada. Pusat dah. Agak ngelek-ngelek, mesedih banget nih. Ini. Eh, coba gua tungguin dulu dah. Ada checkpoint. Oh ini tempat tadi. I juga lo. Panah yang baru enak gak sih penasaran sih. Gua pakai solet. Eco shot. Iya. Main panah bukan itu gun Panah aja. Ya. Kayaknya kau misalnya buat aimer aimer bagus deh itu. Kayak buat lawan bos kan orang aspominian tuh. Oh iya mantu. Dipastikan mantu ke musuhnya anjir Yap kok oh, boleh nih. Jangan nembak ya, ya. gua juga anjing. Lag ya, lag ya. Lag banget nih gua enggak bisa gerak. <tuk> Itu bagus, ya? Out. bege Hebat aku. Jangan Alek mati. Gue ng ngelag ng mati. Kalo kita mending ngelag aja. Kok oh, ada petir sih, oh, karena hujan ini ke masjid. Oh, bukan yang kita udah kesini ya, atau udah ada sengkets. Grok lagi kayaknya. Nah, kemarin kan katanya masuknya dungeon kan, bukan, bukan jalan yang bener kan. Let's go back to the world's down. Engga, soalnya gua ingat. Ini di kan? Iya kan, kemarin ada dua jalan. Makanya tadi dana ini. Apakah, mau coba ini? Tawar keluar dulu di mana ini? Ngecek. Nyedot ya, sok. Bahaya, kita ceknya di mana ini? Kita <tuh>. lompat. Oh, radiation tuh meng... nurunin stamina sampai 50%, bukan darah, bukan darah tuh bukan armor. Corruption, armor, radiation stamina, darah apa? Bleeding. Darah ya, bleeding ngurangin, ngurangin terus terus ini uh, healing dikurangin. healing effectiveness lah sebutnya. Terus pakai bandage, bandage. bandage. Apalagi ya? Apalagi oh, itu dah. dasi kita Dasi. Atau ada yang lain gitu? Tuh coba teh bocil Oh iya, nyanggau bener Tanya bocil apa ini ada nih? <tuh> Ngepet, darah gue silah setengah anjir <tuh> <tuh> Waduh amat tuh hidupin gue ntar Eh, kayaknya udah di lati sini dah Iya, yang suku itu kan ini? Ini ada yang jualan nih Terus kemana aja nah? Ini yang jualan. Jadi kalau mau kalau mau ngasih tahu atau segera gue tuh nggak bisa bolak-balik di discord, aja ngelak parah. Kalau gue atep atep langsung, langsung langsung berhenti lah, erga udah keluar jauh lagi. Van van van stop van, katanya jauh lagi van, kau kesini van. Ya udah cek point dulu tuh, gue butuh darah. Kemana? Atau gimana? <tuh> Coba dia ngecat... Travel ke World Jungle yang baru Pasti anjir gak boleh atau itu siapa yang mencet travel Bukan gua Coba sedikit aja Tampan dan berani <tuh> oh, Oke okay. Kaca, saya tegakkan Sumpah, ga dapet bapak ya Si anjingnya nembak Oke, okay, saya tegakkan What? Siapa sih lu? Ayah, ya, ini belum nih ya, okay. Ini bos kah? Ga tau Kayaknya ga ada ya. Felt sih dia datang aja ada Oh bukan ini. Oh iya iya yang di atas di atas yang ada putaran itu di ya <San> Di mana? Sini bukan tempatnya. Kiri bawah ini. kemana cuy? Korsus, terus? kita <San> Bacain dong, Finn. Word kayaknya belum save sih ya. mana jangkar? Jungle? ada gua. Ada Word Jungle yang di, di atas pohon itu. Iya, yeah, Korsus kan. ada anjir. Korsus gak ada? Yaudah, dia mau gak mau jalan kaki kalau gitu mah. Sebelah Korsus, apa? Gak ada. Belum kebuka. Gak ada. Kor, ya, drum, Drom, Yaisa Korsus. Mau gak mau manual lagi, kalau gitu, Pak. Entahlah, <SISITAN> <SISITAN> kemana? Gak tau, coba aja. Coba lagi, itu sedikit kemana. <SISITAN> <SISITAN> <SISITAN> nah itu yang kanan tuh belum dijelajahin tuh kanan bawah nah itu caranya gimana tuh kesananya Andai, anjay <tuk> <tuk> barinjay makan baca anjay anjay barinjay makan baca sini hahaha hahahaha lakak anjir apa bilang anjay binjai makan bajai hahahaha amat bocil lakak anjay binjai makan bajai nah gitu subscribe wih marah marah dia Eh. Uh. Wah, kiri gua I know. Ouch. <laughs> apa apa dapat lawan night? Oh. Eh, sialan. Dan nah, ini pintu ini belum Wah Alek Alek Ke mana lu? over? <laughs> nah, ini, ini kesininya ke mana? gue bingung itu doang. Udah deh, cukup ini. Ini doang yang belum dijelajahin. Kemaren loh kak, yang disini... mana teh kita loh atas gitu. Di sini ada pintu cuman. Ab pintunya iya. ada. Kunci oh. atau di mana? Dibuka, dibuka dari dalam. How? Nah itu gua gua, gua lupa kok nggak seinget gua ada jalan lah di sini yang naik ke atas gitu. Ingat ga? ke mana ya? Coba saya bocel Enggak ada Oh, jadi mau ke atas kiri itu. Fan balik lagi fan tat tat tat tat Huh. Remas itu orangnya. Woah. Baiknya. -like gua kita bawah. ke sini. Anda bincang aku Rinjai, kalau nggak bergaul sih pindah bocil, nggak umur berapa dah SD lima kelas lima, udah kayaknya amat sangat aja, bahasanya. pada kamera ya, TV bukan? Relatifnya yang tadi, yang sebelumnya kita awal itu Ini yang dapat ring-ring yang ini yang darinya setengah. Ah skip. Wah! Ah, awas, awas, awas. Mukanya ini kok ngasih kita mati tuh ya? Nah, mati Ah, disini ada yang petir itu, ga usah Di bawah ada lagi tuh Kamer ouch, nge-like bocana itu <laughs> beda ada MFMG makanya tapi ya sekarang ada pintu loh Kok, tempatnya mirip kayak tempat bosanya invisible itu ya? Iya emang ini? Bukan invisible, teleport teleport Iya, sapi Iya Sapi Emang sapi kan rasanya? padanya hijau Oh giljok aja Parah banget bukannya checkpoint Gege Kok gatau madu gimana vindi aja Kepala gue kaya gini Ya kayak gitu ya mana Iya ini kepala gue nih Oh itu Iya, okay. yeah. nah, kalau gua kayak apa sih? Itu yang pelindung ma buat mata itu biasanya kalau orang lagi sadar. Apa yang itu, ya, yeah. <tuk> ada sesuatu. Gak, gue lupa di sini tuh. Saya belum diakses. <tuk> What's left? tuh. ada yang kecil tuh katanya. Eh hey, angga deh, ada batasnya. <laughs> Wah, oh mantul dong. Wih oh itu nyampe oh. nakal anjing di anjing gue dipanah goblok. Oh, wanet di situ sejam berapa fin? berapa ya tiga berapa tiga setengah mau ya ah uh. tiga setengah mahal emang. mahal itu uh. Entar nanti cepet parang <suk molding> kak. Lah bukannya udah kesini ya? Anak this point gua nggak tau ini harus kemana. Ini <tid> bolak balik aja. Aduh gue udah berubah lupa. Kau yang Dimana kalau kiri terus tuh ke mana? Atau udah belum? Habirin kali. <tuk> Beneran ini game ngasal empar Ada objektif, <tuk> ada map. radioactive school. Okay, we'll ball, ada... Tapi singkat gue kemarin aku sih udah ini dah, ke save dah. Gitu doang gue bingungnya. Ah. Si udah Ya ada jalan, gua ikutin doanya coba deh. Ini kena thief. awas Fan balik fan. atau itu dia naik. baik lagi, uh. apa pakai checkpoint aja? Oh, oh, oh, oh, oh. Apa ke kanan kali ya bener ya? Gue mau mikirnya oh. guys biar kayak nggak kelaparan. nonton kita cari jalan, aku cat aja. Oh. Mungkin seperti ini jalan yang benar, karena map belum explore. Ada bagian apaan nih? Guardian Rhine. Masukin oh. apa lo anjing? Mau masuk apa, apa, Cok? Oh, ini nih buat dapat ini set, set, buat dapat set ini mah. Lihat tuh, depan. Nah, depan. Apa cok itu? Kalau kan sreg Nah, dipasang. Ah, bisa. Bisa. Oh, Aku lo bisa. <tears> di back. Nah, itu udah dapat set tuh. Tu, tu. Yai. Kayaknya bos udah. No knowledge. Radian visage sta apa? Ah. Oh, bosnya benar dong. Oleknya. Pian begini baru lekan Kok bosnya nggak bisa diserang sih? Eh, <SILENCIO> <SILENCIO> e, gue infected Patuk-patuk lo kok gitu Mana dia? <SILENCIO> <SILENCIO> ah, covid <SILENCIO> Tadi dapet apa sih? Bun ya? Oh, belum ya, dapat kepala. satu set itu buat yang ini, yang sekarang dipakai itu naikin ketiga chance sama damage mana kok Oh hilang? Belum mati kan? Belum, baru setengah tadi darinya. Ah, <laughs> ngek, kanjir. hmmm nah, ya kok yang ya hahahaha sisanya cuma gitu doang satu satu armor lupa ya ini iya yaudah aku beli juga lah armornya maikin critical sama ini CDM gak punya armor ya ada gua asli kayak yang ini ya tau oh, uh, yang jawa teka tengah itu gak ya sering Q apalah yang bulat gitu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 ya gua apliknya oke salah Kalo, nggak pokoknya kemarin mah yang dua jalan doang wi yang sambil nemu jalan yang tadi nggak bisa di ini dibuka itu yang belum ke explore yang dari apa ya ada pintu lah ada di gitu. mana ada di tinggi gitu mana nah badan nanan badan What? Ini udah kayak explore. Oh. Ini, <laughs> ini bukan lawan bos ya? Ya ini bosnya dua tribe. Ini udah temanmu oh, iya, ini. Oh dia kesini hati Lurus doang, doang kan ingat gua. sc 77 gets excited he's oh студent siapa itu antara lima? apa-apa Wibu kan? tuh? Opo nya Wibu kan? <laughs> Farvin. Doa amat. Ah, Tadi dengar <laughs> diusir loh. Enggak, gue dia aman dengar, tapi bodoh amat. <laughs> Anci gugur-gugurnya ujung ke sini lagi. Nah ini singkat gua tuh ke atas tuh ke atas kanan singkat gua ada jalan naik dah Kayak Hidden gitu sebagai sebagai aku ke sana dulu ya. Ah, mau e <totenan> like <usa> <Cada desewoo> e Ada Eh, ada kadal. Ouch. Ouch. <t Benedict apply> ada lo ada apa di Aku kasih gua naik 100% lagi Hehehe kena anjir bukan kena anjir dia Oke. Okay? Bocorna tenang banget woynya itu ya. Lu oh, bocok. Toxic getoksik woy gua. Ah heran. Yang yang heran ya. bocok zaman sekarang udah bejat semua anjir. Ada lo yang ngajarin soalnya, Fi. Monyet nyawah gitu uhuh. gua. Serunya anjir. Babi. Ngebakal sih si Ate. Please anjir Ven! bagi atau napa Ven? Apaan? Amo! Biar dong. Ah, eh, sorry. Dendam <laughs> sama gue. Ya. Lu, lu ngalang-ngalangi gue anjir. Dendam ya lu. Gas, si rung lewat. Gua, gua udah aim ke gimana? Tuh? nah iya ada jalan cok nah iya kesini lu ingatnya kesini <tuk> jadi <tuk> i'm still not sure what i'm about to do here But this is a brand new. Sorry hampir milih map gua anjir. Wow, tempat apa kali ini? Witherring Village. Ya, aku nempel aja, Anjir anjir, anjir panas. Gue burning mulus, sering banget. Ini harus spasi, spasi, spasi. Berapa? Hilang. Jangan ngerol. Buat makin ini. Kurang hilang. Cepat lah, maksudnya cepat baru tahu. Ingat gua gitu ya. Ajis mainnya clicker bangsa titi. Hahaha <laughs> kan, kan gelo, ajing. <laughs> Mana -mana, <jing? laughs> kalo ajing. Parah banget ajing. Hahaha. Masanya teh gimana ya? mau mati waktu gitu ajing. Hahaha. Ada ada konyol <laughs> <laughs> Pakai langka banjir. Eh. Hey. Oh, okay. Eh, hey, ada chest Bangga bangga cahaya cahaya coba What the hell nepan? WANJIR anjir. Lu anjir. Anjir. Oh, kenapa Fan? Okay. Dia pake crossbow cok musuhnya Hah? Hey, itu uh, Tuh tuh tuh tuh Crossbow anjar itu dia Jati Sakit kah? eh gue sih, tadi darah gue dikit, jadi sakit ah! Oh, main too <coughs> Dah uh, Tapi dapetnya bagus sih lumayan Temen naik <coughs> Dah, saya tolong temen naik, na. sini Eh, yeah. sini ya ke kiri Apaan tuh, oh, apa Aku nak baca. Inkasa damage when the wear hell below 50. Mending buat lu pass. Darah aku kan 50 ae. Mana, cok? <laughs> <nge> <laughs> punya gue udah pakai yang komisalang nggak pakai charge attack nambahin critical chance oh, oh bebas satu gila ah. tapi <ken sans> <gadgets> <Sherlock> yeah, kan, orang abal abal gue bukan set yang kritikal makanya gue mau beri <einer> ah jangan tipe yang beda <fernyata> aja siapa nggak ada apa apa lagi kan tahu aku game kayak gini mending penting menjelajah dulu aja seru gila Abisnya waktu anjir, Om. Oh, apa, apa, Why not? Oh, berencana, bosku, ada merconan. nih, nih, nih, denger marah nih, nih, nih, Boh juga nggak terkendali aja di sini mah, hewan semua gila duduk cok. Sabar sabar. Ini. <tuk> Jam berapa ya? Minimal. Waduh, waduh, waduh, waduh. boleh oh, dua puluh lima ya. Hmm bos. Anjir tau gitu, gua ganti weapon ya babi. Tertar. Uh, bosnya kayak patung aja tuh. Oh salah, ya. bukan itu bosnya cok. Ini bosnya. Rainjet dong. Ada mekanik boss range sama orange. Eh yang kecil ya dulu dah. Iya, gua juga mau. Anjrit. Oh iya dong, benar. Nak cross cross ilangin burning. Stop stop stop, ular-ular. Eh Semangat. Aduh duh. What hell? Yang kecilnya bang. kecilnya ketek, ketek. Ketek, cari cari dia regen, regen regen juga cuk fire above hell below Sedikit aja di chat Mati aja. Ya kalau dia dari connect mah mati aja. Udah dan. Dari connect. Kasar sekali. Anjing kau lo kan itu, naga dulu kan, kok oh, bisa naga dulu mangga sok lah. Oh, baru masuk udah di burning anjir. What the hell. Tolong eh bosnya gede juga ngejar. Ah. Gila. Oh dikasih ampun cuk. Mau oh, nyimpas cuk. Awas, ini parah bosnya gede itu. Dari mana sih bocil? ah udah mati tuh, laganya Udah mati Aduh, duh, duh Bangar dong, bangar dong, dong, Gua kira-kira Kabar -kira. ya Gua juga lagi serang Ouch, Ouch. Oh ga kena sih anjir? Waa on. oh, anjir, one hit kill cok Asyik Eh bisa nge-hide gitu sih ya Eh, Ehh Hai Gila Dia ngebakcu dia ngebakcu dia nyangkut cu <laughs> ya yeah. Eh yes, nice Zephyr Kondo itu apa? Kok mata lo merah sih? Ya merah, sih merah guys? <laughs> Gak tau Gua asal pake skill gua Jadi wallhack <laughs> Nge-cheat Carai item dulu dong, jaga jaga. I see nothing Iya bosnya ada dua ada tadi. Ada responnya emang. Dikasih dulu kan? Tahu? Ya udah kalau ya kagak bos dulu. Ada tadi aja. Meh. <tuh> kenapa poison itu anjir enggak tahu pada buat Regen itu lama tapi dodging sprinting di plates stamina Si woi lama nih si Black Panther. Orang -orang Black Panther anjing. Orang lama Black Panther, cale. Bodoh amat, cale. Oh, mana masuknya ini? <tuk> <tuk> the hell? Ke <tuk> situ, ke situ, situ. Belum. Tidak, gue buka dulu. <tuk> Pilih really? siapa aja, nanya lagi siapa, kalau mana gue tau. Nah, gue mau cek dulu. ngapain uh. sih? <tell> oh, <tell> batal. coy aduh oh tempat score sedihnya nggak apa sih nggak tahu Oh, bos nah. lagi kah lawan wolf udah eh nggak beda tempat beda arena ya. Anjir. monyet kah babun monyet aja kayak babo kayak babo babo ini mah pakai kambing itu Wow, yang setengah kendaraan gua. Ei, atau Mana itu Newick? Kepala, kepala sama aja hai yang merahnya kepalanya aja fren, fren, fren eh? gapapa, gua kasih dulu kesempatan nge-revive gua lu kan suka nge-revive orang tuh belah-belah ada, tembak dulu ya Sudahlah ya ada dua yeah. eh, anjir pendee, malah jatoh bg pendee, anjir Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, belakang udah, udah, gue lagi mati Adul, aduh, ada harus pakai panah yang ini nih. Yang mantul-mantul enak di sini. Yeah. wait. Uh, sidanya gua mati berusaha ya. <laughs> gua juga mati berusaha. Tai, jatuh goblok <-ngobrol>. tua. Gua kan menghindari minion. Gua harus oh ke belakang man. aja. Oh, no eh, ternyata belakang <tai <tai> ada surprise. surprise <tai> uh. ya jatuh kan. <tai> <tai -tai> iya. Enak anjing. Aduh. Mana sih maksudnya? Ayo belum. Yo. Oh iya buff ya, lupa gua. Dong naik, eh. Naik banget. Monyetnya sebut aja ya aja Anjir Oh iya cu, totemnya hancurin cu nanti cu, biar nggak jadi masalah Emang, emang jadi masalah Gak ya, jadi masalah tadi, ganggu Dia gelun Anjir Fan, ngeheal fan Lagi Ini fan, gini fan Nge-like aja ya gue FBSnya langsung turun Handukin dong, handukin dong Anjir, Tapan ih Ihh Manny mati Manny mati Belom, belum, belum Tau-tau, mau moga Dah. gua like. Oh. like like Lek, like. Lek, Lek, kenapa ini? Nggak tau Ah, mau gua abis lagi. Gue lah kenapa diem dah? Ya ini diem di tempat semua anjir Nah <tuh>, kok ada yang? K Sampai DC Diem di tempat semuanya Gua <tuh> Kenapa diem tempat? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Wah gua ke damage aja anjir Kenapa diem coy?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 dan dikit kecil fokuskan Mati kan gua kecil bangsat dia yeah. kayaknya fire baru banget ngomong lagi loh everyone oke anjir semuanya oke mah Wah, wow, Ini wow, wow, wow. Si Anjir turun apa? Naik ya? Nah, gitu ke? Betul. Nah, salah, salah, salah. Oh, salah, salah, salah. salah, salah, <tuk> salah. Ih. Kota udah hancur semua belum? Ganggu lo itu. Oh itu dari mana sih sakit amat itu gila resiknya Emang kata gua kayak totemnya bahaya nggak itu nggak ada iya. totem 4. bukan dari totem ada yang ngejatuh tadi yang kayak armor yang bukan kayak armor sih yang casiot gitu itu dari bawah kan munculnya Ngejar gitu kan iya itu itu dari totem kelas udah ga bisa revive gua amaaang air mati air mati Bocilnya doang bocilnya doang anjir dikit lagi dikit lagi dikit lagi Bocil si alan nice oke okay, apa? Uh. dapet apa totem antler Benar dia tuh Ghost biar menang anjir. Dia. Ya, <laughs> kapan ini? Melemut power generen. generator, generator. Oh, mau ma mangga tuh yang suka pakai generator ini, generator. ininya yang suka make apa namanya? Eh, uh, mele. Ada naikin ininya tuh. keep Oke. Okay. Oke, mobil. Meh. Kamu ya? balik dulu dah. Kau itu dulu. Mau cek ada dapat apa aja? Kepo gue aja. Oke, <laughs> oke. <Okay, okay. laughs> Eh wait, nggak usah, mau sebaliknya. Apa? Sebentaran kok. Gak usah, pengen loncat mulu aja. Kan darodol banyak. Bodoh amat. Kenapa nangka gua? Kata lagi beres oh, okay. udah Mampu ketemu dengan oh, ini si <laughs> Ford <tuh> <Yep. tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> yang boleh mana anjir? Bebas. Ya udah. yang atas aja. <tuh> gua udah pilih yang bawah. <tuh> ya, <gua> belum baca. <tuh> Apa warna? Karena... <tuh> sure. <tuh> bring everything you got. <sighs> look at me. I wish I could. But those days, are... I regret giving up. But it cost me a lot to get this. Oh, I don't mean it's not worth a shot. Especially, except the price you paid to get there. Good luck. Founder's Key. Can yeah. I kill this? <laughs> Founder's Key. Aduh, pengen toksik cuma. <laughs> udah toksik toxic. akan toksikmu Lo harusnya bangga gue ada kali main kan sering record habis itu Habis <laughs> itu gue udah jarang banget ngomong kasar Bentok-bentok paling anjing kan bangsat udah gitu doang Itu pun kalo kaget Keluarkan dulu dulumu Nyempel, ngantau, ngantau, tapi keluarin semua. Cacat, caca, nyemennya, nyemennya, nyemennya, nyemennya, nyemennya, nyemennya, ini nyemennya, bisa nyemennya, nyemennya, ya udah aja <laughs> <Kalo itu laughs> <bisa>. <laughs> ya kita upgrade weapon dulu Oke okay, guys, aku kata aja videonya, sekarang aku pengen break ke nyemennya, dulu oh, di <laughs> udah nggak usah diperjelas. Okay. Tunggu beres tadi. Tu, ya jadi toksik jadi ya. ya. Itu juga. Yeah, oh mau toksik dia, nah gitu dong toksik. <tuh> Kalau ada sesuatu yang perlu ditoksikan, nah, aduh ngeleknya. -like nah AFK bentar ya. <tuh> Oke okay, perjalanan kita berangkat bos lagi setelah ke chrome buat unlock weapon ini bukan beam rifle ya? bukan ya? poison kayaknya udah kalau jatuh oke, okay, i had i had school Van a rear seria Ah itu oh, ada warna spot. Ouch, burning, burning sensation. Ouch. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. <laughs> Hatiin ke gua dong, Gostok! Oh anjir, sakit banget, Toc. Bisa gitu dia. Banget, Toc. Gua akan terlalu deket. Dia teriak aja, Gostok. Oke, ngilang dulu deh Iya, ya yeah, yeah. Masuk lagi. loadnya agak seret ya. Bismillahirrahmanirrahim. tutup dia. awas Avengers tuh apa? Scrap boost! Oh buat duit Mending expect no like anjir Naikin XP hmm. Gak ada chest kan atau apa gitu? Gila lo pelit amat aja Biasa boost pelit Te -te -te, te te te aneh. te banyak te buat revive semua itu <laughs> anjir bukan debat yeah. parah banget kayaknya satu kita buat hasilnya ayo ayo jadi mang revive kita aja kawan yeah. yeah. ini belum kebuka nih mau Maaf. yang ininya belum tapi bener ini yang tua keluaran itu di itu American. American. American ngejual info Oh, berarti habis ini mecet lurus terus ya, pemirsa. Mungkin. Capek ya. Si Fendi jubahnya kayak gitu. Kayak bekas stiker. Kayak hmm. tambalan semua itu kotak-kotak. Apaan nih? Ini sering masuk ke suatu nih? Apa nih? Apa dong? Counter ya? Bukan? glowing rod bukan? Nggak ada di apa? bentuknya eh, kotak dan nanti udah cari. Oh itu kali ingat gak yang kata gua ang now box itu? Ang Yang kotak yang diomongin itu? <tuk> <Kedua limpo dia. tuk> Piu. Zo. Wisn. Kone ama heavy water elixir Trinkets nih Jo, trinkets. Increase range damage 7% for 20 second after arrange skill. Stack 3 times. Berarti 21. Satu lagi, Dragon Hearts, heal all allies with 100% base effectiveness, increases all healing effectiveness by 50% Dia gak jual apa-apa Gak jual info, son What do you make, I'm sure. ah! Jalan ini sih cukup Anjay terjadi Lagi berita Finn Coba uh, fan. pen, coba fan. Gua penasaran. Kenapa yang harus gua? Yang nyoba make yang itu. Itu ke atas ada ya? Heal our allies oh, terjalan, kok, Itu ke atas ada jalan nih ada heal? itu? Oh iya anjir buat ngeheal semua Boleh lah <tuk> Nice banget Mana? <tuk> iya coba lu damage Coba lu damage lu diri sendiri Klik <designing> <tuk> yang mana ringnya? Eh ring ketenya Oh neng kakak Coba ini ya Gua heal nih Tuh Wow boleh Dukat boleh gue dapet corrosion gue tapi <laughs> Dikit aja nggak sampai penuh ini piramid uh pin. piramid pin? nice ini ini pikir nyari weapon dulu guys kita gue gue gak bisa jadi krank damage ya aku jadi momong support yang mana sih trinketnya? Triket yang bentuknya bola tiga gitu, biji, tiga biji Ada yang bawa lah pokoknya Pokoknya oh, oh, gua Itu... <tuh> Demek lah No nah masih sure no no no lagi, hmm, yang kayak dikirim tuh bentuk uangannya t, enggak n gitu dari mana cek poin lagi, hmm, beda sih. ke cok, apain bayar oh ya Like ya banget Cuma dikit mau lagi apa tuh? tuh <sweat> biasanya, Increase FS speed And after performing slide Eh, oke, oke, oke, oke, jangan oke, slide oke, oke, mana, slide? oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Ih, ngepet oke, oke, oke, oke, menyenangkan question lagi. Logo mau ke bawah, penasaran. Hmm. Ada chest. Oh. Hmm, ada banyak lantai Bentar. Apa itu yang bunyi? Eh, mereset. Oh, lah aku waktu nabokan gua ini. Apa dah? Tebal banget dia. Halo. Halo. Damage dah dan dan ibu anjir tahu em ibu jangan ibu tadi jalan rasa banget ya eh, minion, ego eh, mati, heh, ini aja finito itu one hit kyu, kan, es suka suka lah. thank you, eh kongolek Tumpahin, on the way out Tapi kenapa muter-muter? Oh. Lawan boss berarti sini. Tari. Tari. Jangan lag dong, please jangan lag Dami Dami Dami U oh. Wow, Di grup pada ribut guys <laughs> Siapa? Siapa bocil? Oh bukan aja di grup Ini grup Amanan jaringan <tis> Duduk Kenapa? coy Boss tuh depan Aduh dulu sini Vin. Ben Ben. Oh OI belum, bolawan juga ini nggak tahu. Kame kenapa sih? Iya ini ada yang udah apa ya? Kan disuruh yeah. buat lempet. <laughs> Judulnya kan udah dikasih ya. Nah ini kayak para butuh botot judul. Ada yang udah ngisi duluan tapi malah diambil. Gitu aja lah. Atian lagi. Ini data bukan bos ya? nya ini, ngejaga wave Wave gitu Oh, I see, this is comment-nya eh. Let's go Puncet Kayaknya ini? Ini, nah Ini udah jauh sering Oke, okay. yeah. again, position Enaknya pake recoset disini Makasih banget udah desainnya. Udah enak mulu. Vinny. Makasih Vinny. Makasih anju. What the fuck gua mau make aja Makasih Kau Duiki kalau gitu. Mungkin ada yang radiasi itu lihat juga. Itu mutungnya aja Bang. Namanya juga gua. Tuh. Heh jangan mele Vinny. Apa sih? Bipe si Vinny, apa ribet amat anjing namanya Tahu ngikutin. Yeah. dia ya, oh, itu bisa lihat itu. <tuk> <tuk> Benet, Benet Wow. DAME DANEEE DAME Just how you I don't know Ouch I'm a the 7 itu apa 7? 7 musuh doang eh tuh tuh tuh tuh tu, tu. ah thank you ya dua satu jingle box sing jingle box sing main main main main Ya apa itu ih? Ini ambil. Ya elah, yang di video mau. Oh. Handle. siapa diambil? yang ambil? di video mau anjir. Lu yang ngambil. Waduh helah. Oh, ini Brim rifle. Though. Berapa sih damage-nya? Harus oh, banget saya cek musuhnya. Harus <laughs> cek <ke> musuhnya. Harus <laughs> cek musuhnya. Dia mau radiation damage <laughs> di longker dulu. Ayo guys, aku nacek guys. Guys. Balik-balik-balik-balik. Oke. Okay. What? Aku katai video biar cepat, guys. Oke. Okay. Thank you. Oke, okay guys. Kita bakal menamatkan game Remnant hari ini. B3 ya? Yap Turun terus bawah. Ini apa? B1 B2 Mungkin ini final bossnya tapi gak tau lawan apa? Penasaran, Penasaran ya. Ini Nah in mm -hmm. view, ini dulu nih viewsnya Sini sini hey Ah oh, bentar Kusainya lain mm -hmm. Nice Ini nah, apa? Akses ya? Iya yeah. Da. Ini tempat kita terlihat lawan boss kayak gini, jelek banget Eh, hey, sini kok pengen dapet SMG Ayo. ya? Lupa Ini mana bad bitch ada lagi <laughs> Ini kita nyari kaca, cermin Mana cermin tuh dia ada pacar Nggak mau box Tolongnya tuh aja Nah ini gimana? Oh itu Recon Chief Founder Ayo Tom nih Siap ya Ayo di sini tuh untuk dari mau eh dari, Biba, dari, Biba, dari Biba, itu kita ada buat <tuk> <tuk> apakah kita akan mati Itu oh, pastinya <tuk> aku udah jalan bisa balik lagi <tuk> Out Gue kasih tau Ah Capek gue asyik Final end to the root Dari 13 ke 17 World 17 Oke okay, not itu... Yang lihat, itu adalah batu Yatsin. Batu, gua ukur telor Wow Fakta mencengangkan Nah, tidak ada monster sini Sampai ada checkpoint point-nya Daik banget yang tempatnya menjadikan Cekoin lu kan, jangan kemana-mana, abis itu gue briefing dulu deh Langsung aja, udah Mas, susah jangan banget Langsung aja, udah oh. Intinya jangan lu keluar, sampai gue suruh keluar Gak usah, udah langsung aja Udah, langsung aja Ayuh, buruk, ya guys kan. Udah, aku ganti weapons Too late, merep aku Siapa ini? Apaan disedot? Once again, Ini siapa yang ngomong? We bring purity to chaos. Menima daro kayak bocil. This is necessary. But it's The children do not understand. The children believe their lives worth living. The children are wrong. The worlds and the core of the worlds live in pain, agony, discord. We bring peace, equality. Martin diskor jadi baru ada All are one within our embrace. Na, na, na. The children resist what cannot be resisted. They fight a battle that cannot be won. Their actions are ultimately irrelevant. No matter how many times The they, rise, they will be destroyed. Kita will consume. What the fuck kita lawan? ya. Ada mini-mini bosan sih. Oh ada sekecil si kecil Oh Yang kecil-kecilnya bunuh dulu tuh, ngaselin Ganggu anjir Wuhhh, oh, terdekat sekali guys Nah, musuhnya Oh itu Itu nih. Ouch Oh sakit sakit sakit Waaaaaah Bisa dodge ya Agungnya di gua, agungnya di gua Hih, neset mulu rasek malu, aja lah rasek, wow. gua udah sedot cok, oke, okay. hei kalah, nggak nah, nggak percaya gua, gua bisa kiri lagi, kiri lagi. Oh fuck! dulu <tuk> <tuk> bos. Nightmare. E we, we, pointnya di mana ya? Pointnya di mana sih? mau gue habis? What? What? Mana ini? Tunggu ada, ada portal Ada apa? Portal <tongan> Itu Blood darah aja disini Ting <tongan> ting ting ting ting Wiyo Aku masih gak tau dimana itunya Eh, biasanya kok gak bisa banget ya? Portal tuh portal out sebentar di mana sih dua kau udah di dua keluar kan oh gua malah mikirnya ya lu lu nggak udah masuk portal dan mikirnya seribuan lihat nggak eh iya, memang Abal, jangan kita kok paksa dulu buat ini. Enggak demeknya kencang ke dia. Gimana kayak gitu? Aw! Ya. Tapi udah sampai aja, Bro, Sanjir. Lah, tailnya ini asli lah. Dikit, Bang, orangnya. berapa kenapa dema ya? Itu bantunya, bantunya. Tahu gua ga juga Itu bantunya. Gua ga? Perlu! Gila, Pas di dalam, kita tahan dulu di dalam biar Tambah lama dari dalam. Tambahnya gede demaiannya. Oh, terbawa. Eee... Uh, girum darah Dia dia diem lagi <tifkan> Gue maa diem, sorry, sorry. Lagi Wah, mana? Keluar Gua masih kuat, gua masih kuat Di aja kita nah, Oh itu ntar yang selanjutnya masih lama kita udah loh dia sih bukan murah murah darah terus kan jadi... kill terus oh buat deploro sih ammo box pake ammo box dulu gue ini, teleport oh belum 3 lagi ini nyampein ingat tambah lama sana. Nah, tapi itu portal ya portal, baru nanti tuh Nanti <laughs> <so much power. laughs> Gue keluar nih ya, jangan lu. Harusnya aku pakai Dragon Heart dong, tapi beli Dragon Heart yang banyak. Shoot, peternya uh. berasa ya. Aduh, duduk. Okay. Bocor oh, suaranya? Oh, anjir. <tinyak> eh, lo batuk infected meh. Bocok dulu orang bocok Kayaknya bukan makin banyak dong. Apa ki makin kita nge ya? Gua mikirnya Iya <tuk> tadi gua nge lima 5 biji Tidak pasti lima jadi ya Coba deh coba deh coba nanti Iya <tuk> <tuk> Ada <bio gua>. tuh <nyatu, nyatu>, <tuk> <tuk> <tuk> Aduh, batuk mulu gua Abadi si abad yang batuk gua lupa Yang bentuknya uh, box warna hitam Oke, okay, heavy water Erex here Anjir darah gua, darah gua uh! di mana? Udah mati Keluar, keluar, keluar dia Bapak apa, tahan lu ya, Ben Digir lagi Susah amat tembak dulu ya Dua keluar ya oke okay. Kena item item dah. Yo yo yo yo. deh <tos> Saya, saya dengan bos rot rot ada Anjir, buat warna itu ada yang itu tuh, tengah tengahnya ada tengah head Tengah head Adoh, dreamer, dreamer. Duh, batuk -batuk mulu gua, tiba -tiba yang Jancok Udah, pakai cukup dah Lumayan, cu <laughs> Kayak lagi, lagi, okay, lagi Eh, hey, ada yang gede nih Gak boleh, cepet deh, kalau oh, yang gede <laughs> Ouch ya, yang gede. Bleeding Eh, hey, mati Oh, deki Eh, gua gak ada lagi tuh ya, eh, Q-nya Petang, petang, petang Oh. What? Ah, buka tuh bocilnya. Uh. Nice. <tuk> oh, terima ke mana teh ini? Iya. Orb of Undoing Hei tamat guys. Habis hai, Kita pembunuh dong Aduh parah banget matikan tamat ga, tamat gak nah ini bukannya tempat dia terdampar itu ya pertama kali pas tutorial ini mah Ya kan? Harusnya. Gue ingetnya bagian situnya doang. Jadi sebenarnya soal soal dari mana gue juga masih nggak tahu Dalam Datang ke sini, pingsan dibangunin, suruh kerjaan Hahaha <laughs> Jadi bau bu. Iya sok. Gini kayak epic juga sih. Untuk ukuran 37 puluh worth it sih menurut gue. Ya, yeah. yep. Thank you Epic Games yang udah masuk pon Ini kalau nggak digantusin berapa ya? Dua ribuan mungkin kali ya? Bisa game kayaknya normal. Aja Epic sekali. Ah, wow. New Emote unlocked. Rem akhirnya kita resmi menamatkan game remnant from the ashes dari Pantat ayo coba kita cek dulu weaponnya guys, Lihat. aku nak cek hmm. <laughs> paling penting itu cuk tamat yang nggak penting, penting <laughs> <laughs> weaponnya gimana cacat <laughs> ala cacat-cacat <laughs> walaupun storynya rada-rada Game Gantunya mantap Objektifnya itu loh selamat hati hancir Gimana? Where to? Where to? Orb of Undoing itu resets all, all trade points Gila Cooor What is that? Kok ada aneh? Yeah. Gunjons ah gak alah ada. ada oke okay. eh tamat guys tiga threat point masukin kemana tidak kok tamat sih hmm. oke okay, deh Aduh, like laik ayy Waaah, aduh, nge ini kurang bagus ya, nge dari bossnya <laughs> Bagus sih, cuma Engga tes eh. tes tes tes test Bagus buat nambah damage di TNG-nya nge banget nih Suka itu oh. buat nge-prank He, <laughs> ngilangin dulu Oke okay, guys, thank you, udah yang ikutin perjalanan si... Dikirim ke Void Aduh, nge-laik banget Oke, okay, bersih Perjalanan oh. si oh. rambut Putih, oh. ini oh. dan oh. ketiga oh. temannya oh. Thank you yang nonton, jangan lupa like, comment subscribe Sampai yeah. jumpa lagi di game selanjutnya Ya beneran dari Pantat, sudah sama <laughs>